untuk voting terbaru sementara di SCTV Music World 2022 Berkat dukungan yang luar biasa dari kita semuanya sebagai fans Yang tentunya selalu mensupport tulus kepada Lesti Kejora Alhamdulillah Bunda Lesti saat ini unggul di semua kategori di kategori lagu dangdut paling ngetop, Buda Lesik kejuara pun tentunya menyalip rara dengan perolehan voting 229.930 votes. Dan untuk kategori vid video klip paling ngetop, Alhamdulillah Buda Lesik kejuara juga tentunya memimpin dengan voting 192.684 votes. Dan untuk berikutnya, persahabat, di kategori penyanyi dangdut paling ngetop, Alhamdulillah, Bunda Lesti kejar juga unggul jauh dari Avan dengan voting 243.002 votes. Mudah-mudahan, persahabat, ya, Bunda Lesti bisa memborong 3 piala penghargaan sekaligus. Alhamdulillah, congratulations untuk Bunda Lesti sementara unggul di semua kategori. Mudah-mudahan tidak ada kecurangan untuk voting HGTV Music World 2023 berikutnya persahabat kita simak juga di postingan lesar patih ini mengunggah video ada salah satu siswa SD persahabat ini suaranya luar biasa menyanyikan lagu bunda lesti ini keren banget persahabat ya Alhamdulillah suatu bukti nyata begitu banyak orang-orang yang mensupport karya lesti di berbagai kalangan anak muda orang tua Bahkan persahabat ya, anak kecil pun itu sangat menyukai sekali lagu Lesti Ini yang selalu membuat kita bangga, Masya Allah Untuk selanjutnya juga persahabat, kita simak ada sebuah postingan Leslar Family Namun kita juga dibikin softbox dengan kalimat doa yang diberikan Hanya bisa berdoa semoga kalian bertiga diberi kesehatan, bahagia, rukun Jujur, kami rindu kalian bertiga Jangan lama-lama yang gak muncul. Let's take a job. Let's Masya Allah. Begitu banyak yang merindukan lesler doakan saja yang terbaik. yang Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat. Dan semoga selalu dilindungi dari orang yang tidak baik. Kemudian juga, persahabat, ada kabar yang sangat membahagiakan sekali. Alhamdulillah, Papa B langsung mendapat doa dari orang yang tentunya terus mendoakan. Ini berada di... Depan Ka'bah, ini Masya Allah Mudah-mudahan doa baik Dari orang baik, terkhusus Untuk Papa Bi, mudah-mudahan dikabulkan Papa Bilar tentunya selalu diberikan Kesehatan Ini Masya Allah, tabarakallah Didoakan langsung di depan Ka'bah Di malam Lailatul Qadar Kita aminkan Persahabat mudah-mudahan doa baik Dari Orang baik mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat kita lihat di postingan RRI 971. Alhamdulillah juga Bunda Lesti dengan lagu insan biasa ini masuk 10 musisi terbaik, persahabat. Bisa di dis. Sedang itu edisi 15 April 2023. Ini keren banget. Suatu kebanggaan pasti untuk keluarga Konoha, lagu Insan Biasa Masuk, 10 Musisi Terbaik. Ini Bunda Lesky kejuaraan emang selalu bikin kita bangga. Semoga Bunda Lesky terus memberikan karya terbaik dan karya terbarunya. Amin. Kemudian juga persahabat untuk berikutnya, kita lihat di postingan Ivan Binawan. Ini mengunggah tentunya postingan zodiak. Lima zodiak yang menyeramkan dan sebisa mungkin jangan buat mereka marah. Capricorn. Biasanya zodiak ini kan sangat rasional ya Biasanya mereka akan bertahan dulu dan mereka akan tahan dalam diri mereka sendiri Tapi kalau kamu sudah kelewat batas, mending kamu kabur aja Jika kamu berhasil membuat Capricorn marah, mending diem dan lakukan yang dia katakan Apapun yang kamu katakan di saat dia marah, maka dia akan berhasil menjawab semua kalimatmu dengan ucapan yang menyakitkan Belum lagi siapapun yang dia lihat Itulah orang pertama yang akan kenal luapan amarahnya Walaupun amarahnya sama orang lain Biasanya mereka sangat tenang Tapi kalau kamu lihat Capricorn lagi marah Mending kamu jangan ngomong sama dia Dan biarkan saja sampai dia tenang sendiri dulu Nih netizen pada baca deh saya seperti apa jangan cari gara-gara Itu kalimat caption yang dibelis oleh Ivan Gunawan tuh Yang sama zodiaknya dengan Ivan Gunawan Jangan sampai buat marah Zodiac Caprican ya untuk semuanya Kemudian kita lihat juga persen Di postingan terbarunya Ayah Kejora Ini ada postingan dari akun tikamnya Ayah Kejora Lokasi Ayah Kejora tentunya kemarin Foto di Curug Citambur Wow ini keren banget ya curugnya Masya Allah saya terus Pokoknya selalu menunggu kabar baik Dan pastinya selalu menantikan kejutan Dari keluarga besar Leslar Apalagi menyambut Tentunya Hari Raya Idul Fitri